Dalam syarah rati itu disebutkan kemuliaan orang sholawat Dan diantara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut Hari yang paling genting buat kita semua Kita hari-hari biasa satu dua setan yang goda Tapi kalau sudah sakratul maut itu disebutkan Habib Badur mengatakan 70.000 Dan setan mengerahkan semua daya upayanya Untuk membuat orang itu mati Su'ul khatimah ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi. Malaikat Israel ketika penyebut nyawa. Sakit. Terus gimana sakratul maut seperti itu? Setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mendapat kemuliaan dengan hadirnya. Rauhaniatu Rasulullah. Bersama orang-orang yang ketika sakratul maut. Setan lari.